Tunggu persingkat waktu kita langsung saja mengambilkan kartu kesehatan seorang libra di tahun 2021 terutamanya di bulan Maret. Selanjutnya kita akan mengambilkan kartu keuangan seorang libra di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan tugas pekerjaan seorang libra di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan kartu hubungan asmara seorang libra di bulan Maret tahun 2021. Jika kartu per kartu dolar sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang mewah di bulan Maret tahun 2021, terutama support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang mewah di bulan Maret tahun 2021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 Seven absorb ataupun tujuh pedang. Secara umum seven absorb itu diartikan melangkah maju ke depan namun mengingat masa lalu sehingga di sini majunya akan pelan dan di sini susah move on dari masa lalu yang dimana datangnya di bulan maret yang akan berdampak positif kepada kesehatan dan di sini menjadi beban pikiran kepada seorang lebar dan. Di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Libra di bulan Maret tahun 2021, kesehatannya akan sedikit menurun yang dimana di sini dikarenakan seorang Libra mengingat masa lalu. Namun di satu sisi seorang Libra ingin maju dan meninggalkan masa lalu itu, namun di sini sangat terhanyut yang kepada seorang Libra sehingga di sini menjadi beban pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatan seorang Libra di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Sod itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan masa lalu yang selalu diingat oleh seorang Libra dan selalu terngiang yang di bulan mata pada seorang Libra adalah masa lalu tentang orang tua ataupun tentang seseorang yang sangat berarti di dalam kehidupannya yang menghianatinya. Sehingga di sini berdampak negatif kepada kehidupan kesehatan seorang Libra sendiri. Yang tukar kartu kesimpulannya adalah the world secara umumnya the world itu diartikan kesempatan kedua kesempatan lain memberikan kesempatan serta mendapatkan kesempatan kedua dan nah, jika kartu the world kita gabungkan dengan kesehatan seorang libra di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan lain untuk memperbaiki kehidupan kesehatan di bulan Maret tahun 2021 yang dimana di sini bisa dikategorikan didukung oleh orang tua libra Seseorang yang lebih dekat dengan Libra sendiri, sehingga di sini seorang Libra akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk keuangan seorang Libra adalah Five of Pentacle ataupun 5 koin. Secara umumnya Five of Pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan, suka membantu orang lain namun diri sendiri sedang membutuhkan ataupun sedang dalam kesusahan. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang libra di bulan Maret tahun 2021 keuangan seorang libra perlu dikontrol lagi yang dimana di sini pengeluaran pendapatan dan di sini seorang libra perlu melakukan sebuah perubahan di dalam kategori keuangan dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang libra suka membantu orang lain di dalam kategori keuangan yang dimana di sini seorang libra juga membutuhkannya namun di sini seorang libra tetap memaksakan diri sehingga di sini seorang libra perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori mengkontrol keuangan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 bagaikan melakukan suatu perubahan dalam kategori mengkontrol keuangan. Dimana di sini seorang anak akan menjadi sosok penyemangat dan memberikan doa kepada seorang libra agar keuangannya lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu kita gabungkan dengan keuangan seorang libra di sini menggambarkan. Kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Libra di bulan Maret tahun 2021 untuk mengontrol keuangannya lebih bagus, yang dimana di sini seorang anak akan selalu mendukung mensupport seorang Libra di dalam kategori kehidupan serta keuangan Libra di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk kartu pekerjaannya adalah, Five of One ataupun lima tongkat. Secara umumnya Five of One itu diartikan kerjasama dilakukan dengan orang lain namun mengalami perpecahan ataupun mengalami miskomunikasi. Dan di sini menggambarkan untuk kaya pekerjaan seorang lima di bulan Maret tahun 2021, karena mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini seorang lima berusaha untuk bekerja sama dengan orang lain namun mengalami perpecahan ataupun mendapatkan pengkhianatan dari orang tersebut. Namun di satu sisi di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang libra pun melakukan suatu kerjasama dengan orang lain untuk meningkatkan kehidupan karir. Namun di sini seorang libra harus pandai-pandai melihat orang tersebut yang dimana di sini perpecahan bisa diantisipasi dan di sini karirnya akan lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan libra. Dan untuk support energinya adalah kenaik okap. Secara umumnya, kenaik off itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dewasa, dan seseorang yang lebih dekat dengan seorang libra. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang libra di bulan Maret tahun 2021, karirnya perlu melakukan suatu kerja sama dengan orang lain. Namun di sini seorang libra harus pandai melihat serta jeli melihat orang tersebut agar tidak terjadi kepecahan. Dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang libra di dalam kategori karir dan kehidupan. Jika kartu dewa kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang libra di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan kesempatan kedua kesempatan yang lain untuk meningkatkan karir kehidupan serta memperbaiki kehidupan memperbaiki karir di bulan Maret tahun 2021 dengan dukungan pasangan ataupun seseorang yang lebih dekat dengan seorang libra sendiri dan untuk kartu hubungan asmarnya adalah. Six of cup ataupun enam piala. Secara umumnya, six of cup itu diaplikan terbuka, suka berbagi pengalaman kepada orang lain, suka bercerita kepada orang lain, terbuka kepada pasangan, dan suka berbagi cerita kepada pasangan. Yang dimana disini akan mendapat positif kepada hubungan asmara seorang. Liburan di bulan Maret tahun 2021. Dan di sini menggambarkan bahwasanya hubungan asmara seorang libra di bulan Maret tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini digambarkan seorang libra suka terbuka suka ber, berbagi cerita berbagi pengalaman kepada orang lain termasuk kepada seorang pasangan yang dimana di sini seorang pasangan akan merespon ataupun memberikan tanggapannya yang positif yang akan berbuah manis kepada hubungan asmaranya. dan di sini seorang libra digambarkan akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang sangat berarti kepada seorang liberal sendiri dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang liberal tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini seorang liberal Terbuka, suka berbagi cerita kepada pasangan yang dimana sini pasangan akan memberikan respon yang positif, tanggapan yang positif, yang berbuah manis kepada hubungan asmara yang mendapatkan kategori kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara dengan seorang pasangan, dan di sini seorang pasangan yang disimbolkan dengan queen of cup, akan memberikan tanggapan yang positif serta menjalin hubungan asmara yang lebih bagus sama seorang Libra di bulan Maret tahun 2021. Dan jika kartu kedua kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan seorang Libra bersama seorang pasangan berhasil mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan yang lain untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis di bulan Maret tahun 2021. Dan di sini untuk angka keberuntungan seorang libra di bulan Maret tahun 2021 berada di angka 7, 75, 55, 56 dan 69. Baik, mungkin cukup dari saya tentang ramalan zodiak libra di bulan Maret tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.